Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Film yang akan kita review kali ini adalah film yang ditunggu-tunggu oleh kalian yakni Bahu Bali The Conclusion Yang telah rilis pada tahun 2017 lalu Buat kalian yang belum nonton part satunya, tonton dulu ya biar nyambung dan yang udah lihat Bahu Bali satunya Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya Film ini merupakan terusan dari film Bahu Bali pertama, di mana setelah Katapa mengakui bahwa dialah pembunuh Amarendra Bahu Bali, ayah Mahendra Bahu Bali alias Shiva, cerita flashback pun dimulai. Setelah perang usai, Amarendra Bahu Bali sebentar lagi akan diresmikan sebagai raja. Namun sebelum itu, kerajaan akan melakukan perayaan Raksas Uksaf 24 tahun sekali terlebih dahulu. Ini adalah tradisi turun-temurun kerajaan menjalankan ritual membawa api di atas kepala menuju kuil Mahadev untuk membakar raksasa. Selama perjalanan ini, kaki tidak boleh berhenti berjalan. Tapi seekor gajah raksasa mengamuk dan mengacaukan acara ini. Saat gajah itu hendak menyerang si Vagami, Amarindra dengan gagah datang menyelamatkannya. Sehingga berhasil membuat kaki sifat tidak bisa dihentikan, dan acara pun berjalan dengan lancar. Membuat bahu Bali semakin dicintai oleh rakyatnya. Semua itu membuat Bicara devas semakin terpuruk. Dia bahkan menyuruh putranya membunuh ibu kandungnya sendiri. Dia marah dengan istrinya yang malah memilih anak angkatnya sendiri sebagai raja Bukan anak kandungnya Tak lama kata apapun datang untuk memberikan kabar dari Sivagami Bahwa penobatan Amarendra akan digelar pada hari Vijaya Dasami Ijala Deva semakin mengamuk Merasa kejadian yang dulu dialaminya kini terulang kembali untuk anaknya Dia berkata, dulu aku yang seharusnya jadi raja tapi ayah memberikan kedudukan itu pada adikku, dan sekarang putraku yang mengalami hal yang sama. Hei, Kak Tapa, mengapa aku tak bisa menjadi seorang raja? Karena aku cacat. Kata menjawab, "Anda tidak bisa menjadi raja bukan karena cacat Anda, Prabu. Pemikiran cacat Anda yang menjadi penyebabnya. Seorang yang memikirkan pembunuhan untuk istrinya sendiri, apa pikirannya tidak cacat, Prabu?" Hal itu membuat Bicara Deva kena mental. Selain Ibu Sivagami sedang mencarikan pendamping untuk Amarendra, tapi belum menemukannya. Karena kriteria yang tepat untuk putranya adalah yang cantik, tangguh, dan pintar. Karena dia tidak hanya menjadi pendamping Amarendra saja, melainkan akan menjadi Maharani di Kerajaan Mahismati. Sembari mencarikan jodoh, Ibu Sivagami memberikan misi untuk Amarendra. Dia berkata "Bahu, ketika seorang raja keluar dari istananya, maka dia akan melihat keluhan dan suka duka rakyatnya. Raja yang baik adalah raja yang paham permasalahan rakyat dan memberi mereka solusi. Ketika kamu pulang nanti, aku akan mencarikan pendamping untukmu. Amarendra akhirnya pergi menjalankan misinya ditemani Katapa. Hingga saat bahu bali istirahat sejenak di sebuah danau, dia terkejut melihat banyak mayat terapung akibat ulah pindari. Pindari tidak hanya suka merampok, mereka juga suka membunuh. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran Untuk mencukupi kebutuhan mereka Mereka memilih menjadi pindari Suatu ketika Amarenda bertemu dengan seorang putri dari kerajaan kecil bernama Devasena Para perampok menyerang dengan tujuan menjarah harta mereka Amarenda terpukau melihat Devasena yang pandai bela diri Dengan kecantikan wajah serta karisma yang dimilikinya itu Membuat Devasena menjadi seorang putri yang sempurna Sedangkan ini kakak Devasena, kebalikannya dengan sang adik. Kumara Farma sangat cemen, tapi sok-sokan. Lalu Amarendra dan Katapa diam-diam membantu mereka menghabisi semua pindaris. Akibatnya, Devasena memarahi Katapa dan Amarendra yang hanya diam saja tak membantu. Katapa berpura-pura dan menjelaskan kalau keponakannya adalah orang yang bodoh dan diusir dari keluarganya. Berasa kasihan, Devasena memperbolehkan mereka tinggal di lingkup istana untuk dilatih sebagai prajuritnya. <tuh> Sesampainya di istana, Devasena yang sedang berlatih memanah menggunakan dua panah, tapi tak bisa-bisa. Dan di saat yang sama pula, Farma sedang melatih Amarendra dengan memperkenalkan senjata yang ia punya. <tuk> saat belajar membelah kayu, Amarendra pura-pura tidak bisa melakukannya dan membuat semua orang tertawa. <tuk> saat kedua kalinya, Farma mengajari Amarendra... Dan kayu itu bisa terbelah dengan mudah, kata memucinya. Tapi Devasena merasa curiga. Di malam hari, Devasena yang penasaran meminta Farma menunjukkan keahliannya membelah kayu langsung di hadapannya. Itu membuat Farma sangat gugup. Untungnya Amarendra dan Katapa berhasil mengalihkan pembicaraan. Tapi Devasena mengajak Farma ditemani Amarendra ikut berburu babi yang merusak tanaman petani esok hari lekarau se. Pasari pun tiba. Amarendra diam-diam membantu Farma memanah para babi hutan dan membuat takut semua orang termasuk Devasena. Rwa, <tuk> kembali ke sana. Ah, Verma. Oh, the Kumar Verma ka sahat samaan. Kecurigaan Devasena semakin menjadi. Dia tidak yakin kalau Amarindra adalah orang bodoh, secara dia bertubuh kekar dan sangat sehat. Yang sampai Amarindra hanyalah orang yang menyamar untuk memata-matai kerajaan Kuntal. Apalagi setelah memegang tangan Amarindra, Devasena yakin 100%, tangan itu sering memegang senjata perang. Amarindra pun diuji melawan sapi Bahadur untuk mempertaruhkan nyawanya. itu membuat Amarindra terluka Devasena menyesal dan merawat Amarindra dengan baik Bahkan dia setuju menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya Dan membuat Amarindra tidur dengan nyenyak Di sisi lain, Baladev mengetahui kabar bahwa adiknya sedang menyamar sebagai orang biasa di Kerajaan Kuntal Untuk memikat putri mereka setelah melihat fotonya, Bala malah menjadi suka dan menginginkan Devasena menjadi miliknya Sena sirf mujhe mili Bala memberitahu kepada Sivagami bahwa dia sedang jatuh cinta kepada Devasena, putri dari kerajaan Kuntal Karena Sivagami tidak mengetahui bahwa wanita yang ingin dinikahi Bala adalah pacar Amarendra Dia pun berjanji akan membuat Devasena menjadi menantunya Sivagami mengirim prajuritnya mengantar sejumlah emas sebagai tanda untuk melamar Devasena. Katapa dan Amarendra merasa sangat bahagia karena mereka mengira ibu Sivagami melamar Devasena untuk Amarendra. Hanya saja Devasena menolak dan berkata, Kalian terbiasa membawa dia sebanyak ini, namun bagiku ini hanyalah sebuah debu di kakiku. Kalau melamar dengan cara ini tanpa memperlihatkan siapa pangeran yang hendak melamarku, Jangankan aku, bahkan seekor anjing di kerajaan kami pun tak sudi menikah dengannya Dia mengirim surat sebagai balasan lamaran Sifagami yang berisi Tanpa mengetahui keberanian dan kelebihan putramu, maka aku menganggap putramu hanya berdiri di belakang wanita Aku mengirimkan pedangku untukmu, dan nikahkanlah pedang ini dengan anakmu, maka kita akan menjadi besan Tanpa berpikir panjang, Sifagami pun menyuruh Menteri Pertahanan untuk menyiapkan pasukan segera menyerang kerajaan Kuntal tapi Wijala Deva menghentikannya dan menyarankan, "Karena Amarendra ada di kerajaan Kuntal, mengapa tidak dia saja yang diberi tugas segera membawa Devasena sebagai tawanan?" Mendengar itu, Sivagami pun setuju. Namun, pasukan kerajaan Maismati tetap menyerang kerajaan Kuntal, sehingga Amarendra terpaksa memperlihatkan kemampuannya melawan prajuritnya sendiri dan membuat raja Kuntal keheranan. Farma ikut bersembunyi dengan para wanita kerajaan Amarendra memberinya motivasi agar menjadi pria sejati Yang memberi kematian adalah Tuhan Yang menyembuhkan sakit adalah dokter Dan yang memberikan nyawa adalah kesatria Dengan begitu Farma pun berhasil mengalahkan mereka Sedangkan Amarendra, ia membantu Devasena memanah penyerang dan membuat Devasena takjub Amarendra juga mengajari Devasena memanah dengan menggunakan 4 jari sekaligus karena penyerang berjumlah sangat banyak dibanding prajurit kerajaan Kuntal, Amarendra terpaksa membuat tsunami untuk melenyapkan ribuan penyerang agar kerajaan Kuntal menjadi aman. selesai mengatasi semuanya Farma meminta maaf karena tidak mengenali Amarendra tapi kini mereka menjadi sahabat sedangkan Raja menanyakan siapa sebenarnya Amarendra ini kata Pak menjawab itu tidak penting tapi pria ini menginginkan putri dari kerajaan Anda Raja dan Ratu Kuntal sangat senang dan bersyukur mendengarnya tapi Merpati telah mengirimkan pesan dari Ibu sifagami untuk segera membawa Devasena sebagai tawanan Devasena marah Dia mengira Amarendra hanya sandiwara untuk menangkapnya saja Saat dia membakar baju Amarendra Katapa berkata Dia Amarendra Bahu Bali, putra kesayangan Sifagami, pewaris tata kerajaan Mahismati Mendengar itu semua orang pun segera menyembahnya Amarendra merayu Devasena agar ikut dengannya sebagai tawanan dan menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Devasena ikhlas dibawa kemana saja oleh Amarendra, tapi dia tidak terima jika harus, dija tah, jika harus dijadikan tawanan Mahismati. Oleh karena itu, Amarendra pun berjanji, Dari sekarang hingga maut memisahkan kita, aku adalah milikmu Devasena. Dengan ajaran agama yang diberikan ibuku, aku bersumpah tak akan membiarkan kehormatan dan martabatmu dipermalukan Dengan begitu Devasena pun setuju Dan ikut Amarendra kembali ke kerajaan Mahismati Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di wilayah Mahismati Devasena langsung meminta maaf atas perlakuan lancangnya, menolak lamaran Sivagami. Untungnya Sivagami memaafkannya dan menyuruhnya segera berdiri di dekat calon suaminya. Tapi langkahnya terhenti saat tahu kalau Sivagami telah menjodohkannya dengan Baladev. Menyadari ada kesalahpahaman, katapa segera menjelaskan. Tapi Sivagami tak mau tahu dan mengatakan kepada Amarendra kalau dirinya sudah berjanji menikahkan Devasena dengan Baladev. Hal itu membuat Devasena marah dan berkata, Memangnya siapa Anda yang lancang memilihkan pria untuk pernikahanku? Memang Anda tidak tahu apa wanita kesatria berhak milih siapa pendamping mereka? Apa Anda nggak ada otak? Sivagami pun murka dan menyuruh dan menghajar Devasena. Tapi Amarendra pasang badan. Dia telah berjanji akan melindungi kehormatan kekasihnya. Dia juga menyalahkan Sivagami karena tidak punya hak mengatur siapa yang berhak menikah dengan Devasena tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Dengan penuh amarah, Sivagami memberi Amarendra dua pilihan Tetap sebagai pewaris tahta atau menikahi Devasena Amarendra tentu saja memilih menikahi Devasena Dengan begitu, otomatis pewaris tahta kerajaan berhak digantikan oleh Baladev Dan Amarendra menjadi panglima perang Di hari Vijaya Dasami, dihadiri oleh beberapa kerajaan, juga rakyat Mahismati Diadakan penobatan Baladev menjadi Raja Mahismati Penduduk kerajaan tidak menyukai hal tersebut Namun ketika Amarendra dinobatkan sebagai komandan perang Dan di saat dia mengucapkan janjinya untuk kerajaan Seluruh prajurit serta rakyat mendukungnya Mereka menariaki nama Amarendra Bangu Bali Sehingga membuat seluruh kerajaan bergetar Itu, nyul... Hal itu menyulut amarah Baladev Meskipun dia resmi menjadi raja Amarendra tetap pemilik Mahismati Dan Sifagami tetap menjadi hukum utamanya Bukan dirinya Pijaladev menghasut anaknya Segera membunuh Amarendra Agar tidak ada lagi penghalang untuknya Baladev setuju Selain itu dia juga akan merubah sistem hukum di mana dia yang akan menjadi hukum utama Bukan Sifagami lagi Lanjut cerita, Amarinda melangsungkan pernikahannya dengan Devasena Dan singkat cerita, Devasena pun hamil tua dan kerajaan mengadakan tradisi menyambut kelahiran sang anak Devasena meminta Katapa untuk menggantikan ayahnya Memberikan berkat kepada anak pertama di pangkuannya Agar anak yang dilahirkan panjang umur Katapa sangat terharu, dia berkata Aku tak akan menempatkan dia di pangkuanku Aku akan dudukkan dia di atas kepalaku. Lalu ibu Sivagami yang masih marah pun datang memberikan berkat. Raja Baladev juga datang. Tapi bukan memberikan hadiah, melainkan membuat gara-gara. Bala menawari Amarendra untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai panglima dan digantikan setupati dengan dalih agar Amarendra bisa selalu di samping istrinya. Amarendra sepenuh hati menerima pencopotan jabatannya. Sandiwara itu membuat dia Devasena sangat marah dan protes kepada Sivagami yang hanya dia melihat ketidakadilan. Di hari perayaan menyambut kelahiran anaknya, dia pun meminta hadiah kepada Amarendra di mana dia harus menjadi Raja Mahismati menggantikan Baladev. Tidak hanya aku yang menginginkannya, tapi seluruh rakyat Mahismati dan seorang kesatria sepertimu harus memenuhi keinginan rakyatmu. Hal itu membuat Sivagami semakin kecewa. Merasa jabatannya sudah tinggi, Setupati merendahkan Devasena dan menyuruhnya ikut barisan warga biasa jika mau ke kuil Mahadev. Devasena merasa risih melihat Setupati melecehkan kaum wanita. Saat giliran Devasena lewat, dia pun memotong jari Setupati yang hendak melecehkannya juga. Hal itu membuat Devasena diborgol untuk dihakimi. Saat Devasena terpojok, Amarendra akhirnya datang untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah mengetahui kejelasannya Amarendra sembari memenggal Setupati berkata Orang yang menyentuh wanita bukan hanya dipotong jarinya Tapi harus dipenggal kepalanya Hal itu membuat Amarendra dan Devasena diusir dari istana kerajaan dan menjadi rakyat biasa Atas hukuman itu, seluruh rakyat menyambut bahagia Pemimpin mereka akan tinggal bersama mereka Kedatangan Amarendra membuat berkah untuk semua rakyatnya Amarendra membuat banyak inovasi untuk meringankan pekerjaan rakyatnya Rakyat semakin mencintai Amarendra dan istrinya. Bicara Deva merasa kalau Amarendra masih dibiarkan hidup, suatu saat dia akan menjadi raja. Dia pun berkata kepada Sivagami, semua rakyat mengeluhkan masalahnya kepada Amarendra. Kalau begitu, untuk apa ada Maharaja? Sifagami hanya diam. Karena Sifagami hanya diam, Bijala dan Bala pun mengatur sandiwara. Dia memancing Farma dan menjebaknya dalam sandiwara itu. itu. Hmm. Bijala memberitahu Farma kalau Bala hendak membunuh Amarendra. Dia meminta bantuan Farma agar membunuh Bala dan menyelamatkan Amarendra demi adik Devasena dan anaknya ada di dalam kandungannya. Farma termakan omongan bicara Dia diam-diam menyelinap untuk membunuh Bala. Tapi dia sendiri yang diserang untuk dibunuh. Tuhan kerdia. Mawahubeliko Pijala lalu berakting seakan-akan pihak Farma telah menyerang Raja Bala untuk menjadikan Amarindra menggantikan Bala menaiki tahta Mahismati. Sivagami tak menyangka Amarindra bisa melakukan hal itu. Sivagami memerintahkan Katapa untuk membunuh Amarindra. Sebenarnya Katapa menolak. Tapi kalau dia menolak, Sivagami akan ternodai tangannya sendiri membunuh anaknya. Hal itu membuat Katapa tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Sifagami. Tapi Bijala tidak mempercayainya, sehingga dia juga berniat membunuh Katapa. Lanjut cerita, Amarendra mendapat info kalau Katapa dihukum di istana. Amarendra meminta izin ke Devasena untuk pergi sebentar ke istana. Devasena berpesan, Katapa harus selamat, dia telah berjanji akan menggendong anak kita. Lalu Amarendra pun pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan Katapa. Amarendra menyelamatkan Katapa yang dibakar hidup-hidup. Tapi kata Katapa segera memintanya pergi dari sana dan meninggalkannya. Amarendra menolak. Amarendra berkata, Selagi kau masih bersamaku, takkan ada orang yang bisa membunuhku, Paman. Mendengar itu, kata Katapa semakin merasa bersalah, padahal dia sendiri yang akan membunuh Amarendra. Tak lama, anak buah bala datang menyerang mereka. Berhasil membunuh semua musuh Katapa berkesempatan membunuh Amarendra Bahubali Dia meminta maaf Karena ini tugas dari ibu Sivagami Amarendra memaafkan Katapa Dan berpesan untuk menjaga ibunya baik-baik Lalu Amarendra pun meninggal lama Bala datang, dia senang Katapa telah menjadi anjing setianya Dan dari situ, Katapa baru tahu kalau semua ini hanyalah sandiwara Baladev semata Untuk mengadu domba sivagami dan merencanakan pembunuhan Amarindra di tangan sivagami Mendengar kematian Amarendra, seluruh rakyat datang ke istana Sedangkan Katapa mendatangi Sifagami Dia melumuri tangan Sivagami dengan darah almarhum anaknya Katapa memarahi Sivagami yang salah mengambil keputusan Kau tidak bisa melihat yang mana benar dan yang mana salah Kau menyalahkan orang baik seperti Amarendra Bahubali Dan kau tidak pernah melihat sifat sampah putra kandungmu sendiri Dia telah merencanakan semua sandiwara pembunuhan Amarendra di tanganmu Asal kamu tahu sebelum mati Amarendra tidak mengingat siapapun Bahkan istri dan putranya Dia hanya berpesan kepadaku untuk menjagamu Maka, ma. Tak lama Devasena yang baru melahirkan putranya pun datang Dan langsung lemas setelah tahu kalau Amarendra telah tewas Pijala Deva menghasut Sivagami untuk membunuh anak Devasena Agar kelak dia tidak bisa merebut tahta dari bala Sifagami mendekati Devasena. Dia bersimpuh di kaki Devasena sembari berkata, izinkan aku bersujud di kakimu. Aku cuma bisa menangis di kakimu untuk menebus dosa-dosaku ini. Maaf, aku tidak bisa berbuat yang lainnya. Bala lalu meminta Sifagami untuk mendeklarasikan kematian Amarindra kepada seluruh rakyat. Dan dia akan mengurus anak Devasena. Tak disangka, Sivagami malah berkata kepada rakyatnya. Alarendra Baubali telah tiada Dan sekarang Raja Kalian adalah Mahendra Baubali Lalu Sivagami menyuruh Katapa Menyiapkan hukuman gantung di depan semua rakyat Untuk Baladev dan ayahnya Tapi Bijaladev sudah menyiapkan penyerangan Untuk membunuh Sifagami Mahendra Baubali, Katapa serta Devasena Sifagami meminta Devasena segera pergi bersamanya Tapi Devasena menolak, dia berkata Anda akan menyelamatkan putraku. aku akan menganggap suamiku hidup kembali Mahendra harus kembali ke istana, aku dan Mahismati akan menunggunya Lalu ibu Sifagami pun pergi Dia tenggelam, tapi menyelamatkan cucunya Mahendra berubali Sabni ki lihat mar chuke ho obeda Lalu Baladev membakar habis kerajaan Kuntal Sedangkan Devasena, dia dirantai di tengah kerajaan Setiap hari, dia mengumpulkan ranting kayu untuk membakar Baladev Karena yakin, suatu hari nanti putranya akan datang kembali ke Mahismati untuk membunuh Baladev Sin pun kembali ke masa kini, di mana Mahendra Bahu Bali sudah berumur 25 tahun Setelah mengetahui sejarahnya, Bahu Bali segera mendekat ibunya untuk meminta restu Semangatnya merebut kembali Mahismati sangat membara Dia mengumpulkan seluruh rakyat untuk bersamanya memperjuangkan kemerdekaan dari kezaliman Raja Baladev Sedangkan Baladev mendapatkan info bahwa Katapa telah melakukan pemberontakan dan membawa pasukan untuk menyerang Raja Bala melihat menggunakan teropong dan terkejut mendapati Devasena membawa kepala putranya Badra Ditambah lagi, dia baru tahu ada bahu Bali di sampingnya Marah karena anaknya dipenggal Bala pun mempersiapkan prajuritnya Dan perang terakhir pun terjadi Di saat Bahubali berada di tengah peperangan Bala berkesempatan menculik Devasena Dan menjadikannya tawanan perang Menyadari itu Bahubali segera mengejar Untuk menyelamatkan ibunya Tapi dia gagal Menyerah, Bahu Bali menyerang dengan cara yang berbeda Hingga akhirnya Bahu Bali berhasil membebaskan ibunya Lalu ritual yang ditunggu-tunggu ibunya selama 25 tahun lamanya pun dimulai Devasena akan berjalan membawa api di atas kepalanya Menuju kuil untuk merayakan kematian Baladev Sedangkan Bahu Bali akan berhadapan dengan Baladev. Pijala memerintahkan pasukannya untuk membakar jembatan menuju kuil agar Devasena tidak bisa melangkahkan kakinya. Tapi doa berkehendak lain, Bahu Bali berhasil membuat kepala patung Baladev jatuh dan membuat kaki Devasena tak bisa dihentikan. Bahu Bali sekuat tenaga masih melawan Baladev. Dan singkat cerita... Dia akhirnya mengalahkan Baladev dan memindahkannya ke dalam tumpukan ranting penderitaan Devasena 25 tahun lamanya. Lalu Devasena meletakkan api yang ada di atas kepalanya untuk membakar Baladev. Dengan begitu, penderitaannya terbayar sudah. Lanjut cerita, akhirnya Mahendra Bali resmi menjadi Raja Mahismati yang baik dan jujur. Sedangkan Avantika, yakini menjadi istri Mahendra Bali dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, terima kasih.